Halo guys, kembali lagi di channel Tri Kali ini kita akan mengreview review mod chimney. Nah, di sini saya pakai livery merah. Oke okay guys, coba kita lihat dalamnya kayak gimana guys. Nah, dalamnya begini guys. Di dalam ada AC yang AC-nya ditutup ini dan juga ini dan juga ini lagi ditutup dan di sini ada GPS-nya guys di sini ada bensin lampu ada hazard ada sen kanan sen kiri Oke, okay. coba kita lihat pintunya guys, pintu biasa dulu ya guys, coba, oh, ternyata pintu biasa ini guys, membuka pintu yang kiri dan juga yang belakang, iya yeah guys, begitu, coba kita lihat yang animasi ke satu guys, Oh, animasi satu. Buka sopir, guys. Dan juga ada orang ini, guys. Coba kita lihat animasi kedua. Oh, suspensinya turun, guys. Nih. Naik, turun. Naik, turun. Nah, nomor 3 Ban serepnya turun. Alias, bukan turun beneran. Kita lihat, guys. Ternyata bukan turun beneran ini, guys. Nah, ini dia, guys. Ban serepnya tidak turun beneran, ya, guys. Orang ada di bawah tanah, guys. Oke. Okay. Begitulah, guys. Beneran nggak turun beneran, ban serepnya, guys. Ya, coba kita lihat lampunya, guys. Nah, lampu dekat sama ini lampu itu ya guys, lampu dekat ini lampu jauh ini lampunya kayak kayak mata aja guys nah, coba kita lihat hazardnya guys nah, begini guys lampu hazardnya ya guys yang belakang juga guys nah, begini tapi kok kecil banget ini guys Ya, begitu, guys. Lampu sendok nama sendiri sama lah, guys. Coba kita jalan. Oh ya, guys, saya tutup dulu semuanya. Nah, oke, okay. coba kita jalan. Kita lihat sejalan ini, kita ada di Palembang, ya, guys. nah suspensinya ini itu banget guys empuk guys dan kalau kalau mau belok kanan sama kiri itu oleng guys bisa oleng nih lihat, lihat ya no, oleng no, guys oleng guys kita skip dulu oke guys, okay, guys. Tadi online guys detailkan guys oleng Oke guys mungkin cukup sekian dulu video ketika kali ini jangan lupa ya guling lah agenda guling terus guys jangan lupa like comment dan subscribe guys Ta-da!